Oke, okay, selamat datang di week ke-10. Materi kita week ke-10 ini adalah tentang in-app purchase. Ya, di week sebelumnya Anda telah mencoba mengimplementasikan in-app ads di mana di game ini Anda bisa uh, kehabisan bola dan Anda harus nonton iklan untuk mendapatkan, uh, meriset bolanya kembali. Nah, um, <tuh> di sini kita mau implementasikan in-app purchase. Ya. In-app purchase adalah produk atau Produk di dalam game yang dijual oleh developer kepada gamenya, dan e, macam-macam bentuknya bisa berupa item yang bisa dikonsum atau fitur yang permanen, ya, atau bentuknya subscription, dan sebagainya. Nah, dalam contoh kita kali ini, kita ingin membuat suatu produk in-app purchase untuk menghilangkan. Ads, ya, remove ads, produk untuk meremove ads ya dari game ini sehingga user tidak usah nonton ads lagi ya seperti itu. Nah eh, pertama-tama kita siapkan dulu eh, beberapa UI yang diperlukan. Eh, kita hidupkan dulu canvas, teman-teman di sini. Kanvasnya didupkan. Di sini saya akan tambahkan satu tombol untuk membeli produk tersebut, membeli eh, service atau eh, fitur untuk menghilangkan ads. Nah, BG dialognya putih ya. Ini saya jadikan warna yang lebih dark supaya memudahkan saya mengatur pivot teman-teman ya. Karena kita mau pasang-pasang tombol baru. Nah, beramah-ramah button play again mau kita geser ke kiri. Jadi kita lihat dulu uh, ininya, maxnya kita geser seperti ini, maksimum x nya, pivotnya kita geser ke sini. Oke, okay. ini ya. Kemudian kita nolkan left dan rightnya nolkan. Oke, okay. nah seperti ini, sehingga tombolnya menjadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan tombol lagi uh, UI uh, button. Nah, ini ada kita pilih button biasa, teman-teman. Kita pilih button biasa, atau uh, anda boleh pakai button text mesh pro, tetapi eh uh, ininya button di dalamnya, teks di dalamnya ini ganti di teks biasa. Kenapa? Dan karena in a purchase library tidak bisa membaca untuk saat ini belum bisa membaca text mesh pro ya. Jadi kita pakai button biasa, tapi Anda boleh ganti button text mesh pro tapi jangan lupa teksnya, labelnya diganti teks biasa. Oke, okay, kita akan pivotkan ke kanan. Oke, okay, yang bawah ini seperti ini, kemudian ya, kurang lebih begini, aj-nya sekarang oke ya, oke 0, 0, 0, 0, dan 0 oke, okay. kita punya tombol-tombol tersebut uh, text-nya kita ganti dulu dengan price Price, uh, bold atau pokoknya 24 ya, yeah, seperti itu. Uh, kemudian, namanya, nama tag-nya kita ganti, TXT, price. Kemudian button -nya kita ganti, jadi button purchase, ya, yeah, button purchase. Kemudian di atas tombol ini kita mau kasih dua teks, teks title untuk nama produknya dan deskripsi. Kita kasih teks dulu, klik kanan di pg dialog, UI. Nah, jangan pilih teks mesh pro, tapi teks biasa, teman-teman ya. Uh, kemudian, uh, posisinya kita atur. Untuk X-nya. Oke. Okay. Ini tanya kira-kira saja. Oke. Okay. Ya, seperti itu. 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Okay. Itu text-nya kita set tengah, rata tengah. Kemudian vertical, vertical ya, Ya, tinggal bisa atur vertical oh, ini ya. vertikalnya sudah kita atur. Kita kasih nama txt-description. Txt-desk. Kita tambahkan satu lagi untuk uh, price-nya di bg-dialog. Klik kanan. UI, text biasa. Oke, okay. kita atur anchor dulu bila perlu anda bisa gunakan tekstedex 0,62 0,96 sebagai acuan 0,96 oke okay. kemudian y nya oke okay, seperti itu terset 0 0 0 0 0 uh, rata tengah bottom aja, kemudian fontnya dibesarin sedikit, ya, sama produk soalnya, oke okay, saya rasa, oke, okay, kita ganti txt uh, name, product name, oke okay. txt name, txt dash, dan txt price, ya, kita sudah punya tiga ini tiga item ini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita me menghidupkan uh, package advertisement, ya. Kalau Anda ikuti dari tutorial yang minggu-minggu sebelumnya, minggu lalu, uh, kita sudah nambahkan package advertisement, oke. Okay. Jadi Anda akses di package manager. Nah, di sini ada, sudah ada advertisement. Dan kalau demikian, maka kita bisa akses service, oke. Okay. Kemudian di bagian in-app purchasing, ya. Ada tombol ini saya coba matikan dulu supaya anda bisa lihat ya tampilannya seperti ini di bagian in-app purchase uh, setting anda bisa hidupkan ya anda bisa turn on kan dan uh, in-app purchase me mensupport berbagai macam store yang ada Amazon Facebook Google Play dan seterusnya nah, anda klik in tombol ini untuk menghidupkan in-app purchase ya tunggu beberapa saat Ya, uh, mungkin agak sedikit lama untuk pertama kalinya. Oke, okay. kalau sudah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama anda lihat dulu di bagian current version ya, purchasing package current version di librarynya, di situ akan tertulis um, versi saat ini adalah berapa gitu ya. Uh, kalau versinya ada butuh pembaruan, maka akan ada tombol di sini untuk menginstal update versi terbaru. Anda lakukan itu ya, Anda install. Tunggu beberapa saat sehingga versi terbaru di video ini direkam adalah 4.1.0. Oke, okay. dan di bagian welcome ini Anda bisa lihat um, Anda bisa mengimport berbagai macam store package untuk Amazon, Facebook, dan seterusnya. Uh, untuk, op untuk opsi yang default adalah opsi Google Anda untuk benar-benar uh, bisa berfungsi in-app purchase-nya maka Anda harus punya license key. Di mana untuk mendapatkan license key Anda harus punya account Google Developer. Di mana untuk itu Anda harus punya men-setup akun developer dan punya kartu kredit untuk didaftarkan. Sehingga in semua in-app purchase akan dilempar ke ke apa namanya kartu kredit tersebut. Dan um, untuk project ini kita tidak lakukan ini ya. Um, kita akan membuat menggunakan fake store untuk uh, untuk murni untuk debug atau development purpose saja teman-teman ya, tapi tidak menutup kemungkinan jika Anda sudah punya account developer, Anda bisa lanjutkan dengan mengisikan license key dan mengikuti panduan yang ada di developer console, termasuk bikin project. Untuk publikasi ke developer console, saya akan kasih contoh di materi-materi selanjutnya. Baik ya, teman-teman, kita sudah lihat on in-app purchase-nya on, nah sekarang langkah selanjutnya adalah kita mau me ini ya, meng-update teks-teks yang kita sudah buat. Pertama-tama kita klik dulu uh, oke, okay, sorry, satu lagi ya, satu lagi. Ada satu-satu tombol lagi, selain purchase, ya, selain purchase, yakni tombol restore. Oke, okay. tombol restore ini um, hanya berfungsi di uh, iOS, ya, untuk untuk Play Store atau Google itu tidak memiliki but. tombol restore, restore purchase maksud saya. Nah, kalau Anda beli dan tidak dan suka dengan app yang Anda beli, Anda bisa restore. Uh, tentu ada, ada syarat dan kondisi yang berlaku. Untuk uh, Google Play Store, tombol restore-nya di, di, dapat diakses lewat Play Store. Ya, lewat software Play Store-nya, app Play Store-nya. Sedangkan untuk uh, iOS, kalian bisa memasukkan, menempatkan tombol purchase langsung di dalam game-nya. Oke, okay, ya, sebagai contoh. Kita mau tempatkan tombol restore purchase di kanan atas, klik kanan kanvas yang ini ya, UI uh, button. Kita pasang ke paling kanan. Oke, okay, seperti itu ya. Tombolnya nggak usah gede-gede ya, kecil saja. Kita ketik aja 0,96 98. Oke, okay, seperti itu. Kemudian kita set 0,0, Oke, okay. kemudian kita ganti namanya menjadi PTN Please Store. Oke, okay, kemudian teksnya kita rubah uh, menjadi teksnya ada di sini ya. Text. Nah, ini kita ganti jadi restore purchase. Oke, okay. nah seperti itu teman-teman. Baik ya, untuk selanjutnya kita akan mulai memprogram uh, in-app purchase.